Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini kok ceritanya suram banget? Kamu gak ngarang kan? Haduh, saya "Kenapa mau dilanjutin nih ceritanya?" Ya udah, udah, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Aku gak apa-apa kok, Kak Joanna. Aku janji, aku bakalan balikin duit kita yang ratusan juta itu. Kalau perlu, aku bunuh, aku bunuh dia. Cepat buka, balikin duit aku. Dia apa sih gedur-gedur kayak orang gila aja? Apa lihat-lihat? Kamu itu nggak tahu diri banget ya, udah ngutang ratusan juta sama aku, mana kembalikan sekarang? Huh, hutang? Itu tuh kamu kasih sejak kapan jadi utang? Gak mungkin ya, uang ratusan juta itu aku ngasih. Nih buktinya. Mana buktinya? Ini yang kau bilang bukti hah? hah? Please Ana Adikku bisa mati kalau kamu gak bayar uangnya sekarang Sorry aja masalah adikmu, tapi aku gak bisa bayar <tuh> Mau apa kamu? Kamu beneran bunuh mantanmu? <SILENCIO> Canda lah, Mas. nggak mungkin lah ya orang elit kayak aku ini ngebunuh orang. Masnya kok mudah banget ditipu sih? Hahaha. Bodoh lu, ha, bodoh. Bang, ampun, Bang. Jangan marah, Po. cuman cuma bercanda loh kamu nah, dari tadi cerita nggak ada yang bener, Udah lah, asal apa po. polisi aja eh jangan-jangan eh, bang, ampun bang, iya-iya ini, ini ini aku mau cerita beneran kok buka Ah. Nah. dah cerita dari sini aja nah. daripada kamu nganterin rumahku aja jadi kayak gini ceritanya mas, enggak kok ceritanya jadi, dulu aku beneran orang kaya mas punya banyak duit, hasil jualan macem-macem lah tapi, gara-gara ketemu sama kaum-kaum fana itu, aku jadi kena ketipu Jadinya kayak gini, aku sampai Ah, sampai gak punya kayak apa-apa kayak gini, sampai hidup sengsara. Hmm, terus jadi gitu, Mas. Terus itu si Jamie kok bisa kenal sama kamu? Gimana ceritanya? Oh, oh, Jamie, Jamie itu jadi gini ceritanya. Waktu aku jogging, aku ketemu sama dia. Eh, kita cocok lama-lama akrab. Jadi kayak gitu. Oke, okay, iya, iya. Ya, jadi ya, ya, ya. gimana, Mas? Udah dimaafin kan ya? Ya, gak segampang itu. Terus gimana cara mau balikin uangku yang ratusan juta itu, ah? Tenang mas, tenang Aku bukan seperti penipu kayak mereka Aku dijamin beneran, trusted. Jadi mas, percaya aja sama aku ya? Hmm... Hahaha, <laughs> iyalah jelas beda Soalnya aku kan lebih pro dan lebih licik hmm. emang dikira aku gak ngerti apa kamu mikir apa? Loh, emang orang orang yang gak seberapa ini tahu aku mikirin apa? Kenapa enggak? aku jarang muncul di video ataupun di behind the scene karena kita nggak punya fotografer kita juga nggak punya kameramen nah supaya kita punya modal cukup jangan lupa subscribe dan follow ig dan subscribe youtube kita ya jangan lupa link ada di deskripsi terima kasih